Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan Yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kami pula sampaikan kepada guru kita semua Al-Ustaz Ahmad Tauhid Nata anallah bituli hayati syarif Semoga Allah panjangkan umur beliau Sehat walafiah Diberkahkan kehidupannya Fi dini wa dunia wal akhirah Dan insya Allah Berkah daripada ilmu Yang telah disampaikan kepada beliau Allah terangkan hati Dengan diberikan Kekekalan iman Sampai ajal menjemput kita Amin Ya Rabbal Salam ta'dhim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Suandi. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal ala min hadirin walhadirat rahimakumullah hamdan li hasana bi wa anqabana min dhulmati jahli wad dayajiri nuril wa ilmin wa hikmatin wa alhamdulillah alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa min ni'mah Alhamdulillahilladzi hadana biabdihilmukhtari man da'ana ilayh Bil'idni wa katnadana labbayka ya man dallana wa hadana Salla alayka allahu bari'uka alladzi bikaya musyafa'u khasana wa habana Ma'alika adhari ma'adini sirrika asma Fahum sufunun najatihimana labbayka ya Rasulullah Labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa adzim 'ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa ghurrata ayyunina wa nuril gulubina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa wa wa ahli ibadallah usikum ta'ala fil quranil Ya ayuhal ladzina amanu haqqa Wa la tamutunna illa wa antum muslimun rasulun min anfusikum Azizun harisun raufur rahim ta'ala inna allaha wa malaikatahu huyusalluna ala nabi ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al alimul hakim rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafkahu qawli rabbi zitna ilma warzukna alamin. Pertama-tama, limbahan puji serta syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha agung Yang maha luhur, yang maha bijaksana Yang alhamdulillah Di malam yang penuh keberkahan ini Dan tian al-fagir yakin Tidak ada manusia yang saat ini Yang paling mulia namanya yang disebut oleh yang maha mulia yang disampaikan oleh para malaikat yang mulia Disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah kita tidak keluar dari majlis ini Melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita Allah ganti dengan pahala yang berlimpah Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta Semua diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal. Alamin, salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai Yaumil Qiyamah. Amin ya Rabbal Al 'Alamin. Hadirin wal hawarat rahimakumullah. Di malam ini sama-sama kita berkumpul untuk... Pertama kali dengan keyakinan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua mengharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala bentuk cara, dengan segala bentuk aktivitas yang insya Allah di malam ini mendapatkan pandangan rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan kasih sayang Allah diberikan kepada hamba yang khusus Maka dari itu yang hadir di dalam majlis ini Semua dikhususkan oleh Allah Digiring oleh Allah Diberikan hidayah oleh Allah Diringankan langkah kakinya oleh Allah Untuk menuju majlis yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena kita manusia yang dipilih oleh Allah Untuk diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak hadis yang menyatakan Tidaklah seorang hamba Nabi SAW mengatakan Tidaklah seorang hamba keluar dari majelis Melainkan dosanya telah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu saya yakin dan hakul yakin Malam ini dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkah keridaan dari Allah. Tadi di awal saya mengatakan di dalam satu firman Allah, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah." Panggilan kasih saya bagi hamba Allah yang diberikan prasangka baik dari Allah. Agar semua hamba mendapatkan keimanan yang mulia di sisi Allah Kalau boleh ditanya Saya mau tanya Kita kenal nggak sama Allah? Kita tahu nggak Allah? Seberapa dekat hubungan kita dengan Allah? Tapi saya nggak perlu jawabannya, cukup dijawab di dalam hati. Seseorang yang dekat kepada Allah, hidupnya pasti tenang. Mau PSBB, mau lockdown, tenang hidupnya. Mau ada duit, nggak punya duit, tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu memantau aktivitas seorang hamba. Dari segala bentuk kesulitan akan dibudahkan oleh Allah Setiap ujian itu kan ada pengangkatan derajat di sisi Allah Umat Nabi sekarang lagi dapat ujian Berarti seluruhnya umat Nabi ingin diangkat derajatnya oleh Allah Amin ya Rabbal Alamin Husnudan aja Berprasangka baik kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Aku sebagaimana yang diperasangkakan oleh hamba ku jika mereka menganggapku jahat, maka akan kejahatan yang datang. Maka mereka berprasangka baik kepadaku, maka akan baik pula aku kepadanya. Jadi kalau boleh dibilang tergantung dari diri kita. Kita sholat, kita nggak sholat, Allah kasih rezeki buat kita, betul? Kita puasa, kita nggak puasa, Allah buka kasih sayangnya buat kita. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah yang dikatakan di dalam Rawi ad diba ummatu khairul umam sebaik-baiknya umat adalah umat Sayyidina Muhammad saw. Kalau bukan kita karena umat Nabi nggak bakal kita. Dicuekin sama Allah, nggak bakal dilihat kita sama Allah. Kebayang kalau salat aja isinya Cuman yang wajib, tidak ada sunnah di dalamnya, demi Allah salat kita nggak akan diterima oleh Allah. Habib kok begitu ngomongnya? Iya memang. Sekarang kita introspeksi diri. Begitu kita kan janji sama Allah, innasholati wanusuki wahamaya lillahi rabbil. Saat itu sudah keluar dari lisan kita. Saat kita membaca Al-Fatihah, pikiran sama hati kita ketemu sama Allah apa enggak? Enggak usah dijawab. Jalan hati aja. Malu kalau dijawab mah. Saat kita ruku, itu yang diingat perendahan diri kita di hadapan Allah atau sesuatu yang kita lihat di hadapan di bawah yang ada di bawah kita. Gak usah dijawab, cukup di dalam hati ini aja. Pikiran sama hati nggak pernah satu fokus kepada Allah. Di dalam kitab Miftahul Jannah, solat itu ada tiga Syariat, hakikat, makrifat. Yang selama ini saya pribadi untuk menjalankan solat Saya yakin, saya cuma sampai di syariat dan di hakikat Syariat apa? Saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada panggilan Allah Mengajak kita untuk sujud kepada Allah saat kita salat itu kewajiban setiap umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu. Hakikatnya kalau kita lihat tetangga kita kebuka pintu dia lagi salat. Allahu akbar ini dalam gerakannya. Itu kita ngelihat hakikatnya lagi ngapain itu orang? Salat pastinya. Tapi makrifat itu adanya di sini di hati dan di pikiran. Bagaimana itu Beb? sampai makrifat Nah itu saya juga masih cari-cari gimana caranya biar khusyuk Mau khusyuk bagaimana Nabi SAW mengatakan Jika kalian ingin sholat dalam keadaan khusyuk Ingat Seandainya itu sholat Sholat terakhir di dalam kehidupan kita Pasti akan dapat khusyuknya Kita kan jarang dapat khusyuk Begitu Allahu Akbar dompet ketinggalan Kita ingat kompor belum dimatiin kita tahu kapan hati sama pikiran itu bisa fokus kepada Allah jika tidak lagi ada dunia di dalam hati kalau dunia sudah tidak ada di dalam hati nah insyaallah kita bisa fokus sekarang saya mau tanya kita tahu kematian kita kapan ada yang punya buku tahunan nggak? hah? Bib, saya tahu Bib, saya mati ntar umur 60an Kalau Kalau pulang dari sini modar Mau dikata apa kita Nggak ada yang bakal tahu kematian itu datang kapan Nggak bakal tahu Mau yang bayi mati Yang di dalam kandungan Yang tua Apalagi Kalau yang tua makanya Paling sering main ke masjid itu kan Nenek-nenek sama aki-aki Betul nggak? Kenapa tahu umurnya udah expired Tahu expired luar sah Umur 50 udah kenceng tuh main ke masjid Kenapa takut matinya dalam keadaan sia-sia? Makanya di, di masjid itu yang megang kunci masjid ama musolah rata-rata aki-aki nggak ada Yang namanya anak muda nggak ada Kenapa anak muda setengah empat dia tidur? Dari mulai malam sampai setengah empat, begadang, main catur, main gapleh. Betul nggak? Sia-sia nggak umurnya. Sia-sia. Kapan umur itu bisa manfaat? Ingat, hati-hati. Hembusan nafas kita akan menjadi saksi. di milo kiamah. Hati-hati. Jangan dikira kita ini anteng-anteng di dalam Kitab Ihya Ulumuddin. Setiap hembusan nafas. Akan bersaksi di hadapan Allah di mana dia dihirup di mana dia dikeluarkan maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah banyaknya kita bermaksiat kepada Allah maka nafas ini akan mengatakan ya Allah aku digunakan aku dipakai untuk bermaksiat di hadapanMu ya Allah jika seseorang dipakai oksigennya setiap hari untuk beribadah kepada Allah atau berbuat baik maka dia akan yang menyelamatkan kita pula ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kita seberapa besar sih udah kayak Bilal bin Rabah sudah sudah kayak Bilal bin Rabbah sudah belum Bip, kalau itu sahabat nabi terlalu ketinggian ya udah kita turun lagi ibadah kita udah kayak al-Qarni bukan udah belum? belum baik kita mundur lagi ke bawah lagi kita ibadahnya udah kayak Sunan Gunung Jati belum? Belum Turun lagi Kita ibadahnya udah kayak yang ngarang-ngarang -ngarang rawi belum? Syariful Anam, Al-Ahzab, Barzanji, Ad-Diba, Ulame, Sentudurar Udah kayak begitu belum ibadahnya? Belum Jadi kita ibadahnya kayak siapa ya? Turun lagi Kita udah belum ibadahnya seperti kakek kita Deket dong, sama kita kan deket ya kakek Udah belum Tapi saya bingung tiap kali doa minta masuk sorga Betul Mintanya kan bisa masuk sorga kan Tapi ibadah kita nggak seberapa Tapi kita minta masuk sorga Pantas apa nggak? Masuk neraka mau hidup jangan pelin plan kenapa? Sorga nggak pantas neraka nggak mau terus maunya di mana? Tengah di tengah-tengah nggak nikmat di sirat itu bahaya goyang dikit nyemplung kita ke neraka tahu Abu Nawas tahu Abu Nawas bapak pernah dengar Abu Nawas ya kalau kita punya teman akalnya banyak kita bilang ini otaknya otak Abu Nawas nih orangnya betul Abu Nawas itu wali min illa. seorang yang mendapatkan ilham langsung dari Allah. Saking cerdas setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita, kalau ada masalah larinya kemana? Pegadaian tahu, pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Abu Nawas setiap hari. Nah, apal nggak doanya Abu Nawas? Ilah ilah sulil firdausi ala walahu na. Setiap hari ibadah sama Allah Baina maghrib wa isyak Dari maghrib sampai isya enggak lepas baca kulhu 15 ribu kali Setiap salat Satu rokaat hatam al-quran Doanya Abu Nawas Ya Allah Hamba sadar Hamba tidak pantas masuk ke dalam surga. Tapi sungguh ya Rabb Hamba tidak mau masuk ke dalam neraka Ya Allah Maka itu ya Allah Terima taubat hamba Ampuni dosa hamba Jika engkau tidak mengampuni Sungguh kami menjadi hamba yang rugi doanya Abu Nawas sadar diri sampai di judulnya dikatakan ini doa judulnya doa merayu Allah kita mau gimana ngerayu Allah kenal aja enggak bapak bapak cinta enggak sama ibu pak pak cinta enggak sama ibu waktu bapak pengantin baru ada rayuan enggak ada rayuannya enggak? Ibu-ibu ada enggak ngerayu bapak? Ada Kalau lagi punya duit Merayu seseorang itu karena dia kenal, karena dia cinta Timbullah gombal Habib kok ngomongnya gombal? Iya, ibu cinta nama bapak? Bapak mati, ibu mau masuk liang lahat? Boong cintanya Betul nggak Pak? Bapak mati. Ibu nggak mau temenin Bapak di liang lahat. Sama juga Ibu juga begitu. Ibu mati. Bapak nggak mau temenin Ibu di liang lahat. Kenapa? Mendingan ganti status. Cinta manusia sama manusia dikit bedanya. Cinta membenci dikit bedanya. Nabi mengatakan jangan terlalu cinta dengan seseorang hamba Maka engkau suatu saat akan pasti membencinya. Jangan terlalu membenci, suatu saat engkau pasti akan mencintainya. Kenapa? Beda cinta sama benci itu tipis. Bedanya satu helai rambut. Tapi cintanya Allah, gak ada batasannya. Saya saya mau tanya sekarang, tolong dijawab. Ini hari kita sholat lima waktu, udah sempurna apa belum? Belum. Setiap hari dikasih rezeki gak? Gak mungkin kita gak sholat, oksigen ditutup sama Allah sampai subuh yang akan datang. Ada yang ditutup oksigennya, dikasih nggak sama Allah. Rezeki itu oksigen rezeki dari dari Allah. Datang ke tempat ini tahu-tahu dapat berkat. Tahu nggak isinya apa? Semua masing-masing nggak -masing ada yang tahu isinya. Ini rezeki dari Allah. Kita mau bejat, kita mau soleh. Rezeki dikasih, dikasih sama Allah. Allah murkanya ada, tapi ingat murkanya Allah tidak seberapa besar rahmah Atau kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu diutuslah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk apa? Sebagai pemberi kasih sayang untuk seluruh alam Bukan hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya peristiwa maulid ini Wah kita gencar sekali Untuk apa? Menimbulkan mahabbatun Nabi Mahabbatun Rasul Untuk cinta kepada Rasul Sallallahu alaihi Agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hmm. <laughs>